Yo bantu subscribe, like dan komen ya. Terima kasih banyak dan support terhadap channel ini. Nanti kita lakukan pengerjaan dalam proses pembuatan bak dam truk seperti yang belakang kita ini dari hasil dari sawah Lunto dan ini dari Medan ya. Oke. Okay. Kali ini seniman api lagi melakukan pembelian semplat khususnya di gudang itu lagi proses pengangkatan bantu di subscribe like komen dan share terhadap like, teman-teman yang berada di luar sana karena kali ini kita membeli semplat untuk melakukan proses pembuatan bak dump truk khususnya di karoseri rizal aja jam empat kilometer 20 Yuk. Kita sudah mendapatkan izin untuk mengupload videonya nanti karena kita melakukan kam pros pembelian sangklat besi. berapa lembar kak? 3 oh? lembar, lembar ya kak. Oke. Ini 3 lembar. Kita... Kak cantik. Malu-malu kak. Masuk YouTube nanti kak. Ayo official kak ya awir ofisial malu-malu lo kak tengok salah di siko sampai sampai. eh, eh. mengalih tuh Bang, oh. Oh. Buat, muat hari ini ya. <tongan> iya. <tongan> oke okay, next kita melakukan pemberangkatan -pem hari ini juga terima kasih banyak dan proses pemimpresan lempros pembuatan bak dam truk hari ini juga. Ini orderan dari daerah Medan. bapak amai <tuk> <tuk> <tuk> ada beberapa hela yang sudah selesai hari ini juga <tuk> Seukuran hari ini juga. Oke, okay, next, hmm. ini orderan dari Medan yang telah kita lakukan pengepresan hari ini Dari beberapa macam perlengkapan kita hari ini Ada thinner, ada cat, dan ada juga perlengkapan pengelasan kita besi WMP kita, kayu, dan lain-lainnya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 Yuk bantu di share. Yang ingin melakukan proses pembuatan bak dump truck silakan saja datang di Karoseri Zalaja Jalan, -jalan Bypass Kilometer 20 dalam melakukan proses pembuatan bak dump truck, bak kargo, bak mini L 300 dan lain-lain. Oke. Okay?